teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kali ini saya mau buat video tapi bukan berburu ya teman-teman tapi hari ini saya kita tangan paket ini dia paketnya teman-teman dari supi membukinya teman-teman, oke, Jadi, teman -teman. langsung aja. Tidak seberapa lebar ya teman-teman. Kita unboxing paketnya. Wajar isinya di dalam. Bismillah. S10 kali 44 SFR Oke teman-teman Langsung -teman. saja kita Kebetulan-betulan ya teman-teman Pakai isinya Bismillahirrohmanirrohim uh, Ternyata ini teman-teman uh, Ini ada Menting Ini ada bulbot ya teman-teman Oke okay. lanjut basah halinya juga tante, teman kita dapat lock ini teman-teman disini juga ada buku manualnya juga tante. Stikernya dia ya, teman-teman Oke lanjut teman-teman Hai sadnyacover Ferish 10 kali 44 fr terus bangarannya warna hijau ya teman-teman There that thing alat ketengah-tengah segala lampunya. Terima